Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kuota kalian? Baterai hp penuh? Perhatikan kedua hal tersebut karena kita akan berjogetria beberapa menit ke depan Kita masih di channel LikuLiku -Liku, Channel yang mengulas alur cerita film secara singkat dan jelas Kali ini kita masih akan berada di seputaran tahun 1990-an Yang tentunya mengulas cerita film bergenre thriller kriminal Apalagi di tahun itu media tidak semudah saat sekarang ini dan tentunya, film-film thriller buatan Amerika menjadi ciri khas sendiri dengan isi cerita dan adegannya. Kali ini ada film berjudul Die Hard with a Vengeance yang akan kita ulas hingga akhir film. Film ini adalah film thriller aksi Amerika yang ditayangkan perdana di tahun 1995. Film ini juga merupakan sekuel atau lanjutan dari film Die Hard 2 yang dirilis pada tahun 1990. Seperti biasa, tak mau berlama-lama lagi colok chargeran kalian dan kita berangkat. Die Hard with the Vengeance merupakan film yang diproduksi dan disutradari oleh John McTiernan, para pemain dibintang oleh beberapa bintang Hollywood yang pastinya tidak asing lagi di telinga kita. Ada Bruce Willis sebagai seorang <tosan> letnan di kepolisian New York City, dan ada Samuel <tosan> Jackson yang tentunya tidak memerankan karakter Nick Fury di film ini, melainkan sebagai Zeus Calver. Film ini memiliki rating 8,7 versi IMDB, menandakan bahwa peminat film ini begitu banyak bahkan hingga saat ini. Tak sabaran lagi, kita langsung saja dan welcome di channel likuliku Scene pertama, kita diperlihatkan dengan pemandangan kota yang begitu sibuk, aktivitas normal seperti orang-orang lalu lalang berjalan dan aktivitas jual beli. Namun tiba-tiba, semua warga yang ada di sekitar swalayan atau supermarket dikejutkan dengan sebuah ledakan yang membuat semua warga menjadi panik dan pastinya banyak korban. Setelah kejadian ledakan bom itu, kepolisian New York pun dibuat sibuk ngantel telepon tidak henti-hentinya berbunyi ketika sang kepala kepolisian New York City yang diperankan Larry Brickman bernama Inspektur Walter Cup sedang sibuk mengarahkan tim yang ada untuk menyelidiki tempat kejadian. Seorang wanita staf dari kepolisian menghampirinya dan mengatakan ada telepon untuknya yang harus dia jawab Meskipun sempat menolak mengatakan bahwa ia sedang sibuk dan bukan waktu yang tepat Namun staf wanita itu dengan suara tegas menyuruhnya untuk menerima Ternyata telepon itu dari seseorang yang menamakan dirinya Simon Mengungkapkan kepada Walter dialah pelaku peledakan bom tersebut Simon meminta Walter untuk melakukan apa yang diperintahkan Agar tidak melakukan pemboman selanjutnya dengan syarat melakukan permainan yang dia sebut apa kata Simon? Dan yang harus menjadi pemain utamanya yaitu anggota kepolisian bernama Letnan John McLane yang diperankan oleh Bruce Willis. Namun sang inspektur mengatakan bahwa anggota tersebut sedang diskors dan dibebas tugaskan. Simon tetap dengan tegas mengatakan bahwa harus John McLane yang menjadi pemerannya dan menutup telepon. Tanpa berlama-lama Walter langsung memerintahkan anggotanya yang bernama Kowalski dan John Lambert untuk menemukan keberadaan Letnan John McLane. Kita berpindah ke dalam sebuah mobil pan kepolisian di mana Inspektur Walter sedang menjelaskan rencana yang harus dilakukan dan inilah John McLane, seorang polisi berpangkat letnan yang sedang diskors karena kebiasaan buruknya terus-menerus mabuk. Dan bisa kita lihat dari karakter John di scene ini memiliki penyakit migrain atau sakit kepala yang tidak kunjung usai dikarenakan keseringan mabuk. Kita lanjut dan ternyata permainan yang diberikan oleh Simon adalah John McClane harus berjalan di pusat keramaian di mana tempat itu adalah mayoritas penduduknya orang berkulit hitam atau biasa disebut negro. Adegan selanjutnya, di mana ada dua orang bocah sedang membawa radio dan memasuki toko servis elektronik. Dan itu adalah toko Zeus Kerper yang diperankan oleh Samuel Jackson. Setelah selesai berbincang dengan Zeus, Ketika sedang ingin keluar, dua bocah tersebut memanggil Zeus untuk melihat bahwa di depan toko ada seorang berkulit putih tanpa pakaian. Zeus pun keluar dan melihat papan yang dikenakan John, yang artinya saya membenci negro. Zeus dengan heran mendekati dan menegur Letnan John, kemudian memerintahkan John untuk segera pergi sebelum kerumunan negro yang berada di depan toko melihatnya. Namun mereka, kerumunan rumahnya negro telah melihat dan mendekati John. Zeus yang mengetahui itu langsung menyuruh John untuk berpura-pura gila. John pun langsung mengatakan bahwa dia adalah seorang polisi yang sedang diperintahkan oleh pelaku pemboman supermarket untuk melakukan hal itu Kemudian para remaja negro yang sudah berada tepat di depan John langsung mengganggu dan melepaskan papan yang dikenakan John John pun dipukuli, Zeus yang mencoba membantu terkena pisau di bagian lengan Ketika John terjatuh dan melihat senjata yang ada di punggungnya, Zeus langsung mengambil dan mengarahkan ke remaja negro di saat mencoba menjauhkan John dari kerumunan remaja negro itu Hampir saja John tertabrak mobil taksi Tak berlama-lama, Zeus langsung menyuruh John memasuki mobil taksi tersebut. Di dalam mobil, mereka berdua sempat adu mulut dikarenakan John memanggil Zeus dengan nama Yesus. Tak lama kemudian, setelah mereka cekcok, John mengarahkan sopir taksi untuk ke kantornya. Setiba di kantor polisi, luka mereka berdua diobati sembari mengobrol dengan Walter dan seorang psikiater untuk mempelajari karakter Simon yang memberikan sebuah permainan seperti itu. Terlebih lagi, kenapa harus John yang melakukannya? Para rekan polisi lainnya pun menyebutkan kemungkinan itu adalah sebuah dendam dari orang-orang si yang pernah dipenjarakan oleh John. Namun, John menampik beberapa nama yang disebutkan oleh Letnan Kowalski. Kalau di antara nama yang mereka sebutkan tak lain hanyalah penjahat biasa. Kemudian, seorang rekan polisi lainnya datang bernama Charlie dan menemukan bom yang belum sempat meledak. Charlie menjelaskan bahwa yang bernama Simon pastinya adalah Ahli Bom, dikarenakan bom yang ditemukan oleh Charlie adalah sebuah cairan yang daya ledaknya sangat tinggi. Charlie pun membuktikannya dengan mencoba sedikit mencampurkan cairan merah dan putih lalu melemparkan ke ruangan depan. Sentak semua anggota polisi pun sempat menjadi kaget dibuatnya. Tak lama, staf kepolisian memberitahukan ke Inspektur Walter bahwa Simon kembali menelpon. Dalam perbincangan, Simon mengatakan bahwa John mendapatkan teman baru berkulit hitam yang membantunya kabur. Simon menyuruh John untuk berbicara, kemudian tiba giliran Zeus. Perbincangan sempat sedikit memanas dan membuat Simon menutup telepon. Bapak psikiater mengatakan bahwa Simon pasti akan menelpon kembali, dan benar, Simon kembali menelpon. Lanjut, dalam perbincangan, Simon memberikan permainan baru untuk John dan Zeus, yaitu menyuruh mereka ke stasiun bawah tanah Broadway. Dan dalam waktu 15 menit, mereka berdua harus tiba tepat waktu. Dan menunggu telepon Simon dari telepon umum yang berada di luar stasiun. Pada waktu bersamaan, saat John dan Zeus berbicara dengan Simon, kepolisian mencoba untuk mencari lokasi Simon melakukan panggilan telepon namun ternyata sistem sudah disabotase hingga kepolisian tidak bisa mengetahui keberadaannya. setelah selesai menerima telepon, inspektur Walter menyuruh John dan Sus untuk bergegas ke stasiun Broadway. namun Sus menolak untuk ikut, meskipun John sudah menjelaskan bahwa dia harus ikut. inspektur Walter pun menyuruh John untuk membujuk Sus. dengan segera John mengejar Sus dan mengatakan bahwa bom yang ditemukan oleh Charlie ditemukan di sekitaran Harlem, di mana itu tempat Sus membuka toko. Padahal sebenarnya bom itu ditemukan di sekitaran Chinatown. Kita berpindah. Dikarenakan mempercayai John, masalah bom yang ditemukan di sekitar tempat dia membuka toko, Zeus pun mengiyakan untuk ikut. Setiba di stasiun bawah tanah Broadway, mereka berdua langsung menuju di mana telepon umum berada. Ketika sudah sampai, mereka menemukan seorang perempuan menggunakan telepon umum dan harus mengusirnya. Setelah selesai mengusir ibu yang tadi, John menyinggung Zeus dengan ucapannya. Zeus terlihat marah dan mencoba untuk pergi meninggalkan John. Telepon berdering dan John meminta maaf, mengatakan bahwa dia membutuhkan Zeus. Zeus kembali dan John menerima telepon. Dan lagi-lagi, mereka berdua diberikan sebuah teka-teki. Yang saya secara pribadi pun kurang paham dari maksud adegan ini. Lanjut cerita. Zeus berhasil memecahkan teka-teki tersebut, namun jawaban mereka telat 10 detik dari batas waktu yang diberikan. Simon mengatakan bahwa tempat sampah yang berada di dekat mereka berisi bom dan siap meledak. Mereka berdua pun langsung berteriak dan tiarap, namun ternyata Simon hanya menakuti mereka. Dengan rasa kesal, mereka kembali berbicara dengan Simon, dan kembali diberi permainan, di mana mereka harus ke stasiun kereta selanjutnya yang berjarak beberapa kilometer dan harus tiba dalam waktu 30 menit. Simon mengatakan bahwa dalam waktu kurang 30 menit mereka tidak tiba di lokasi, Simon akan meledakkan kereta api bawah tanah. Mendengarkan hal itu, John langsung menghentikan mobil taksi dan mengambil alih dengan alasan menyita untuk urusan resmi kepolisian. Di dalam perjalanan, John yang mengendarai mobil dengan sadar melewati sebuah gedung perkantoran dan sebuah taman kota. Menganggap bahwa itu adalah jalan pintas untuk tiba di stasiun kereta, sebelum waktu 30 menit akhirnya mereka tiba di stasiun bawah tanah. John menyuruh Zeus untuk ke stasiun bawah tanah selanjutnya untuk menunggu telepon dari Simon. Sedangkan John memasuki kereta bawah tanah untuk mencari bom tersebut. Kemudian Zeus pun berangkat. Setelah berada di dalam kereta, John menemukan bom yang telah terpasang dan mencoba untuk mengeluarkannya. Di stasiun lain, Zeus sudah berada di lokasi telepon umum berada. Ketika telepon berdering, Zeus didekati seorang polisi petugas stasiun. dikarenakan memasuki stasiun dengan cara memaksa. Zeus tanpa takut tetap menerima telepon meskipun diancam oleh petugas kepolisian. Namun sayang, meskipun sudah menemukan bom yang terpasang dan melemparkan keluar, bom itu tetap meledak dengan daya ledak yang sangat kuat membuat kereta keluar dari rel dan terbalik, dan pastinya memakan banyak korban. Setelah ledakan itu, John mendapat beberapa luka bahkan membuat pendengarannya kurang normal dikarenakan ledakan bom yang berada sangat dekat dengannya. Setelah selesai diobati, John dan Zeus dipanggil masuk ke dalam sebuah mobil. Di dalam mobil tersebut ada Kapten Walter dan beberapa anggota kepolisian lainnya. Dan ada tiga agen FBI yang sedang mencoba mencari pelaku dari semua kejadian ledakan bom. Terlihat John yang bosan diberikan banyak pertanyaan oleh agen FBI langsung menanyakan apa hubungan dia dengan foto yang mereka tunjukkan. Salah satu agen FBI pun langsung menjawab bahwa John pernah menangkap dan menjadi penyebab kematian Hans Gruber yang tak lain adalah adik dari Simon Graber yang akhirnya pihak kepolisian dan agen FBI mengira bahwa Simon ingin membalas dendam kepada John. Tak lama, staf wanita kepolisian mengabarkan bahwa Simon kembali menelpon. Kapten Walter dan agen FBI mencoba untuk mendengarkan. Ketika Simon berbicara, langsung menyebut nama tiga agen FBI itu. Mereka pun kaget dan mencoba untuk berbicara dengan Simon. Lanjut cerita, Simon mengabarkan bahwa dia telah memasang cairan bahan peledak sebanyak satu ton di sebuah sekolah dan akan meledak tepat jam 3 sore. Pihak kepolisian pun akan dibuat bingung dikarenakan Simon tidak menyebutkan tepat nama sekolah yang telah dipasangi bom. Untuk John dan Zeus kembali diberikan permainan, yaitu harus ke sebuah taman bermain dengan berjalan kaki dan menemukan sebuah bom. Setelah Simon menutup telepon, John dan Zeus segera berangkat menuju taman kota. Sedangkan Kapten Walter memerintahkan seluruh anggota kepolisian untuk mencari bom di setiap sekolahan yang ada di New York City. Setelah semua anggota bergerak, ternyata Simon berada di atap gedung mengawasi mereka. Di adegan ini, akhirnya bisa kita ketahui motif dari rencana Simon. Ternyata stasiun bawah tanah yang sengaja didadakan berdekatan dengan bank sentral yang menyimpan banyak emas batangan yang nantinya akan mereka curi. Namun, John dan anggota kepolisian lainnya belum mengetahui hal tersebut. Setelah berhasil membuat pihak kepolisian sibuk mencari bom yang dikabarkan terpasang di sekolahan, Simon dan anggotanya memulai aksinya dengan mudah melumpuhkan para polisi yang bertugas di sekitaran bank, termasuk salah satu rekan John yaitu Letnan Wallace. Berpindah lokasi, John dan Sus tiba di taman kota, langsung mencari bom yang disebutkan oleh Simon. Mereka berdua menemukan bom di kolam taman kota. John mengambil bom tersebut dan memberanikan diri untuk membukanya. Setelah kotak itu terbuka, bom itu pun langsung aktif dan membuat mereka bingung. Di saat mereka kebingungan, Simon menelpon mereka dan memberikan clue bagaimana cara mematikan bom tersebut. Di mana ada dua galon yang sudah disiapkan dan harus diisi air dengan empat galon. Simon mengatakan apabila kurang atau lebih dari satu ons, bom itu akan meledak. Ketika sedang mengisi air galon, John dan Zeus sempat berselisih akan cara mengisi air di galon itu. Saat melihat waktu yang tertinggal di bom itu, mereka berdua pun berpikir tenang hingga memahami maksud dari clue yang diberikan oleh Simon. Setelah mengisi air galon dan meletakkan tepat di atas kotak bom, akhirnya mereka berhasil. Setelah berhasil mematikan bom, John dan Zeus keluar dari taman, di mana mereka kembali diberikan clue oleh Simon untuk mengetahui nama sekolah yang telah dipasangi bom. Di mana klubnya adalah Presiden Amerika yang ke-21 dari 24, di lokasi bank di mana Simon dan pasukannya sedang sibuk menaikkan emas batangan ke mobil truk yang berhasil mereka curi beberapa hari sebelumnya, lanjut ke adegan lainnya. Dalam perjalanan, John menemukan dua orang bocah yang sedang mengebut sepedanya setelah ketahuan mencuri di supermarket John langsung menghentikan mereka dan menyuruhnya untuk berhenti mencuri Namun anak tersebut menjawab dengan santai Bahwa polisi sedang sibuk dan sekarang adalah Christmas di mana balik kota pun bisa kamu curi Mendengar ucapan anak itu, John langsung tersadar Sepeda kedua bocah itu pun mereka kendalai dan hampir tertabrak mobil truk. Sus pun langsung bertanya ke John akan menuju kemana John menanyakan ke Sus apa yang paling berharga di kota New York. Sus yang belum memahami menjawab dengan asal bahwa itu adalah sekolah. John yang penasaran langsung mencurigai bank sentral yang menyimpan banyak emas batangan. John pun bergegas menuju ke bank dan Sus mencoba mendekati polisi yang berada dekat darinya untuk memberikan bom yang ada padanya. Ternyata polisi yang berjaga di sekitar bank adalah anggota Simon yang menyamar sebagai polisi. Polisi itu pun menghubungi Simon dan mengabarkan bahwa John dan Zeus tidak menuju ke sebuah stadion yang sudah diperintahkan, melainkan mereka menuju ke bank dan mendekati mereka. Simon pun memerintahkan untuk membunuh John, sedangkan Zeus, Simon menyuruh untuk tidak dibunuh.